Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat sore menjelang malam sahabat. ya meminahkan kembali mengabarkan Informasi menarik Dan terbaru seputar idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah para sahabat dan dimanapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita Sebelumnya kita mendapatkan kebahagiaan ya Dari dedek Lesti dan kakak Bilar Kita lihat aja ke kabar unggahan pertama sebelumnya Kita mendapatkan vitamin Q Yang tentunya luar biasa membuat kita semakin bahagia Mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar Ciuman bibir yang tentunya versi jelas persahabatnya luar biasa Ini membuat diri para jonglo dan para Maleslah -ma -ma pastinya baper banget Melihat kekiutan ini ya <laughs> Mudah-mudahan bahagia terus Selalu tentu dimudahkan Apapun yang dilakukan oleh mereka Amin Dan untuk Berikutnya kita mendapatkan kabar terbaru dari Papa Daniel ya kita lihat aja di Instagram pribadinya, wow Papa Daniel mengunggah sebuah postingan nih terbaru banget ya di kota Bandung luar biasa tentu kekak biliar dan dedek elastika ya, sedang selfie itu persahabat ya ada kalimat kalsen juga yang dituliskan mau selfie kata Papa Daniel dan kita juga persahabat ya ada kuda wow apakah mungkin? Jadi Lesti dan Kakak Bilar buat vlog berkuda persahabat ya aduh makin nggak sabar makin penasaran tentunya vlog dari mereka persahabat yang mudah-mudahan secumpanya di up dan kita akan melihat kegiatan yang sangat luar biasa romantisnya dari seorang Lesti dan Rizky Bilar. Dalam unggahan tersebut tentunya banyak sekali komentar juga dan respon yang sangat positif. Dari akun Elan score Bilar mengatakan, "Selfie terus, tapi nggak di-post. Etruski Bilar, gimana ini, Papa?" <laughs> Dan berikutnya, juga komentar lain diberikan dari akun Sutradu Putih Bilar mengatakan, "Best, Papa, makasih tuh sudah memberikan vitamin bahagia untuk kita semua, ya. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia terus untuk keluarga Leslar." Dan berikutnya juga. Kita mendapatkan vitamin bahagia ini diunggah oleh IGSnya kakak Bilar Masya Allah bersahabat ya Terlihat tentunya dari Elesti sedang bermain api ya Bersama Papa Daniel <gifat> Bapak dan anaknya lagi belajar debus kata kakak Bilar tuh Masya Allah Luar biasa hubungan yang sangat harmonis terlihat bersahabat ya Ini membuktikan bahwa Papa Daniela sangat sayang dan cinta banget terhadap seorang Lesti Gijiora Unggahan tersebut repost kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan Ada kalimat ketsen juga yang dituliskan Impian setiap wanita pada saat berumah tangga adalah mendapatkan mertua pengertian dan menganggap kita seperti anak kandung sendiri Beruntung banget kalian deh kakak Masya Allah luar biasa persahabat ya Mudah-mudahan saja bahagia selalu Pokoknya untuk hubungan Lesti dan Rizky Miller Kita masih menunggu kejutan dan cedukan vitamin selanjutnya Mudah-mudahan ada kabar baik persahabat ya Dari Lesti dan Rizky Miller Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate selanjutnya ini informasi di sore menjelang malam hari ini persahabat ya Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.